Sekarang saya berada di depan Masjid Al-Jamiq Kauman Pekalongan, dan di depan ada Jalan Dr. Cipto dan Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hayam Wuruk yang menuju ke arah kiri. Nah, sekarang kita boleh belok ke arah kiri, ya. Sebelumnya sama sekali untuk pemotor tidak boleh melewati jalan ini karena ini jalan satu arah tetapi sekarang kita diperbolehkan untuk melalui jalan ini untuk pemotor untuk sepeda dan becak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya, saya tengah berada di Jalan Semarang Jalan Semarang, Kota Pekalongan Di Kampung Klego Memang jalan-jalan yang berada di Kampung Klego ini Menggunakan nama kota Ini Jalan Semarang Ada Jalan Surabaya kalau ini jalan besar ya Jadi ini menggunakan nama Pahlawan Nasional Ini jalan Agus Salim Jalan Agus Salim Ini Kediaman Habib Bakir Jalan H Asalim Nah sini ada perempatan yang ke arah kanan itu Jalan Bandung ya, Karena di daerah Klego ini Jalan-jalan yang bukan jalan besar Itu menggunakan Nama kota Jalan Bandung, Jalan Surabaya, Jalan Semarang Ini ada yang di sebelah kiri Pasar Sorogenen Pasar darurat ya Untuk uh, Apa namanya Sayur-mayur bakul bumbon <tuh> <tuh> kita akan ketemu dengan pertigaan Di depan ini ada jalan besar juga, jadi menggunakan nama pahlawan nasional, yaitu Jalan DR Cipto. Ketemu Lampu Merah lagi. Kesorting ini yang punya fashion ya, collection. Saya akan belok ke arah kanan ke arah kiri itu ke arah semarang seterusnya ke arah kanan kita tidak boleh lurus terus harus berbelok ke arah kiri melewati alun-alun Suasana alun-alun di siang hari Dan suasana Lhasa Pekalongan Sedang ada pengerjaan Nampaknya akan dibangun Dibuat taman, taman kembali pasca direlokasinya para pedagang di sini ke pasar Sugewaras. Sambil lo ke arah kanan, Jalan Wahid Hashim. Sekarang saya melewati depan Masjid Jami Kauman Pekalongan. Lurus ke arah Jalan apa ya Sultan Agung Kiri ke arah Jalan yang murup Jadi sekarang kita boleh Belok ke arah kiri ya Khusus tapi hanya khusus untuk uh, Sepeda Sepeda motor dan becak Mobil nggak boleh tetap dengan ada dipasang pembatas, jadi kita nggak boleh berlangsak berlangsak ya. Harus berada di jalur ini, jalur pembatas di sebelah kiri garis putih ini. Jadi sekarang kita boleh melewati jalan Hayamuruk melawan arus karena ini sebetulnya jalan satu arah ya. kita melewati jembatan tapi ini Uh, yang boleh ke arah berlawanan ke arah barat ini hanya sampai di pertigaan <coughs> jalan Sulawesi ya. Jadi kita nggak boleh lurus terus sampai ke perempatan jalan Mas Mansur kita belok ke kiri ini harus ya disana Superboden lurus terus ke perboden ini sekarang saya berada di jalan Sulawesi ini masuknya Kergon nanti saya akan masuk ke gang kecil ya di Kampung Kergon, tapi ada juga sebagian yang masuk ke bendan. Ini saya belok ke sini. Di sini ada <tuh> penjual panik pangsit yang dulu sangat laris banget waktu boleh jualan di Jalan Ayam Muruk, ya, di depan. Bang apa namanya sekarang itu Bang Mandiri ya kalau Bang bangsit Yasin Pak Yasin uh oh, ditutup jadi masuk ke gang yang lebih kecil ini saya ini karena jalan agang yang tadi saya masuk itu ternyata ditutup jadi saya masuk ke gang yang lebih kecil ini Nah ini tembusnya ke jalan Mas Mansur Ini saya berdampingan dengan jalan kereta api Ini tembus ke jalan K.H. Mansur Ke arah kanan itu menuju ke Rumah Sakit Bendan. Kalau lurus terus ya bisa sampai ke jalur Jakarta di jalan Gajah Mada sekarang saya berada di Jalan Ke Mansur. Kalau siang di sini cukup ramai aktivitas perekonomiannya, toko-toko buka. Tetapi kalau malam di sini ngelangut sekali ya, ngelangut sepi <laughs> kalau malam karena toko-toko tutup dan jarang-jarang ada penjual kaki lima yang berada di uh, trotoar jadi kalau malam sepi Ramesh telah melewati jalan Urip Sumarjo jadi Pringlangu itu ini sekarang kembali ketemu lampu Merah terus ke arah Kedunguni, ke kanan ke arah Jakarta, kiri ke arah Semarang. Bisa lurus karena mau ke arah Kedunguni. Jadi mau pulang. Oke, sahabat sampai di sini saja dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.